Sahabat Bedirur dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bedirur berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat Bedirur dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin Dari sahabat Bedirur di seluruh Indonesia Pada tanggal 10 Februari 2023 Yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga Nah di samping saya ini sudah ada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 Persatu, ya sahabat. Pediler, nah, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Harion Kota Timur. Gorontalo ya sahabat bedirin Nah untuk orderannya sendiri yaitu Ada senapan angin Gejeluk DWP Fusion 1960 Dengan popor Dragon Krem plus manometer nah jadi Seperti ini ya sahabat untuk tampilan senapan Anginnya nah senapan angin ini sangat Direkomendasikan untuk berburu Jenis hewan kecil sedang maupun besar Seperti babi, biawak, tikus Dan hama lainnya ya sahabat bedirin Kemudian untuk senapan angin ini sudah dilengkapi Dengan manometer yang terletak Tak di bagian bawah, popor senapan angin jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Kemudian, untuk popor dari senapan angin ini berwarna krem perpaduan coklat, ya sahabat. Beda jadi sangat unik sekali untuk tampilannya. Nah, dengan orderan ini juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan, yaitu ada tali sandang. Kemudian ada mimis tester Spare part Lalu ada peredam standar Nah peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin Dan untuk orderan senapan angin ini, ini secara full set ya sahabat bedira Nah untuk aksesoris tambahan dari orderan ini yang pertama ada peredam Basmel HW100 ya sahabat jadi peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 85% mode senyap kemudian untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada Mimis Super Doom, nah Mimis ini sangat direkomendasikan untuk segala jenis senapan angin mulai dari uklik sap maupun gejluk nah ini sekali tembakan langsung mematikan ya sahabat pediler. Kemudian untuk aksesoris tambahan yang terakhir yaitu ada peredam basnel dengan ukuran 39 kali 40 EG nah jadi teleskopinya sangat membantu dalam membidik sasaran dengan jarak jauh hingga 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler dan tidak lupa untuk orderan ini juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat berdiri karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke langsung saja kita lanjut untuk orderan yang kedua yaitu dari bapak Nurwahid Kabupaten Sumba Timur Nah untuk orderannya sendiri Yaitu ada senapan angin gejuluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamo kamuflase ya sahabat bediler Jadi seperti ini untuk tampilannya Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan Untuk berburu di area outdoor ya sahabat bediler Karena eh, senapan angin ini memiliki varian popor kamoflase sehingga ketika kita berburu di medan order maka akan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bidiler nah dengan orderan itu juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang seperti ini kemudian juga ada spare part lalu ada mimis tester dan sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda Kepemilikan senapan angin Dan oke langsung saja kita lanjut Untuk orderan yang ketiga Yaitu dari Bapak Ridwan Kalimantan Barat Nah untuk orderannya sendiri Yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan Popor klasik coklat Plus manometer ya sahabat berdiri Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah, senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya. Ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu big game ya, sahabat bediler. Untuk popornya sendiri, yaitu full berwarna coklat. Nah, untuk bonus perlengkapannya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, tali sandang, kemudian juga sudah mendapatkan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Dan untuk orderan yang ke... Empat yaitu dari Bapak Wayan Kota dan Pasar Barat ya sahabat bediler Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejlup DWP Fusion 1960 dengan popor gamo hitam ya sahabat bediler Jadi seperti ini untuk tampilannya Nah untuk popornya berwarna full hitam ya sahabat bediler Nah seperti ini dan untuk bonus perlengkapannya yaitu ada peredam standar, mimis tester, kemudian ada tali sandang dan STKS Nah lalu untuk uh, orderan yang terakhir juga sama seperti orderan yang keempat Yaitu ada senapan angin, gejluk DWP Fusion, 1960, gamo, full, hitam ya sahabat bediler Dan untuk bonusnya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya Yaitu juga sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, kemudian ada spare part dan sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, oke sahabat bidik mungkin itu saja untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat Bedir di seluruh Indonesia pada tanggal 10 Februari 2023. Yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga Nah mungkin dari senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ya sahabat bediler Dan untuk kelengkapan dari orderan senapan angin ini sudah kami cek terlebih dahulu ya sahabat bediler Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman dan selamat sampai tujuan ke rumahnya sahabat bediler ya